Oke okay guys selamat bertemu kembali di channel ini. Di kali ini saya akan menjelaskan penyakit rheumatic. Sebelum kita melanjutkan video ini bagi teman-teman jangan lupa klik tombol like, comment dan subscribe. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita. Selamat menyaksikan. Oke okay, kita perlu mengetahui apa rheumatic. rematik adalah gangguan bawah kekakuan, pembengkakan, nyeri dan kemerahan pada daerah persendian dan jaringan di sekitarnya. Nah, di sini ada beberapa penyebab prematik Seperti yang pertama dipengaruhi postur tubuh yang abnormal. Yang kedua trauma dan akibat beban berat. Memang berikut dipengaruhi umur. Jarang pada umur di bawah 40 tahun dan sering pada umur di atas 60 tahun. Juga disebabkan karena jenis kelamin. Secara keseluruhan di bawah 40 tahun frekuensi kurang lebih. Sama para laki dan wanita, tetapi di atas 50 tahun frekuensi lebih banyak para wanita daripada laki. Hal ini yang menunjukkan adanya peran hormon. Yang berikut disebabkan karena keturunan. Dan juga dipengaruhi kegemukan berat badan yang berlebihan. Nyata berkaitan dengan meningkatnya risiko terkena penyakit rematik. Juga disebabkan karena alat imun sangat menurun. Dan juga disebabkan terinfeksi kuman virus dan parasit. Nah, seperti apakah tanda dan gejala rematik? Nah, inilah bentuk dan tanda dan gejalanya seperti nyeri pada sendi yang terkena, gejala kelemahan otot, hambatan pada gerakan sendi, kaku di pagi hari Juga gejala pembengkakan pada sendi, perubahan gaya berjalan, dan juga gejala rasa tidak enak badan, dan juga dipengaruhi gejala anereksia, dan juga penurunan berat badan nah inilah bentuk komplikasi rematik jika kita tidak menanganinya ini bisa membuat yang pertama itu kelainan bentuk tulang membuat terjadinya kelumpuhan dan juga kerusakan pada persendian yang berikut itu cara penjagaan rematik yang pertama itu mengurangi konsumsi garam menghindari kegemukan membatasi konsumsi lemak olahraga secara teratur makan banyak buah dan sayur segar tidak boleh merokok dan minum alkohol latih relaksasi berusaha dan membina hidup yang positif istirahat yang cukup nah inilah bentuk juga makanan yang perlu kita hindari agar kita tidak terkena penyakit rematik. Makanan perlu kita hindari yang pertama itu sayur bayam, kangkung, daun singkong, buncis, kacang panjang dan juga kol. Nah di sini ada juga buah-buahan yang perlu kita hindari seperti durian, alpokat, nanas dan air kelapa. Seperti juga ada di sini makanan laut. Makanan laut yang perlu kita hindari itu seperti udang, karang, cumi dan juga kepiting. Baik teman-teman mungkin itu saja video dari saya semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga uh, bisa kita lakukan di manapun kita berada baik itu saja salam dari